Lombok cuma channel buat yang baru bergabung. Salam kenal semuanya. Aku Teresa nih. Hari ini kita akan belajar tentang manifest money. Hmm, mungkin dari kalian masih banyak yang bingung. Gimana sih caranya kita manifest uang yang benar menggunakan law of attraction? Mungkin di luar sana juga udah banyak banget ilmu yang beredar. Tapi karena kalian masih banyak yang bingung, aku akan menjelaskan di sini berdasarkan pengalaman nyata, teknik-teknik yang sudah berhasil di aku semua lengkap. No bullshit. Ini ilmu gratis yang bisa kalian dapat di Youtube Karena aku udah praktek bertahun-tahun dan banyak banget yang aku mau bahas sekarang Jangan sedih ya kan? Mari bergabung, hmm, siapin kopi, snack dan jangan lupa duduk relax Oke okay, let's get started! Oh iya ngomong-ngomong belakangan ini aku lagi seneng banget baca Ada tiga buku nih uh, buat referensi kalian juga Ada You are Badass at Making Money Think and Grow Rich dan juga Psychology of Money Ini recommended banget sih Kalau kalian mau baca buku tentang uang Tahap yang pertama Kamu harus bersihin hati dulu Oke, okay? inner work Aku langsung di sini ya Inner work Perfect Maksudnya gimana sih? Aku pernah bahas di video yang ini Bahwa kamu harus number one Pertama-tama nih di gerbang awal kalau kamu mau manifestnya berhasil, bersihin hati kamu dulu. Bersihin nih iri dengki ya kan? Desperate energy, terus meratapi nasib, kamu membandingkan hidupmu dengan orang lain, kamu panas ngelihat orang baru beli mobil baru, ngelihat orang sukses naik pangkat, kamu panas ngelihat orang liburan ke luar negeri. Hilangin dulu tuh. Maafkan dirimu sendiri, maafkan orang lain. Jadi kamu benar-benar udah berdamai dengan masa lalu dan dirimu sendiri, baru kamu bisa berhasil manifest loa. Itu kunci utama, oke okay, lanjut yang kedua set intention, kayak set intention how much money you want to manifest every month constantly kayak berapa uang yang kamu mau dapatkan setiap bulannya terus-terusan, nah menurut buku you are badass at making money nanti kamu bisa beli juga, jangan takut untuk double it, by the way ini masih baru karena aku mau kasih kado buat temanku tapi sebelumnya aku udah pernah baca. Oke, okay, aku udah sering banget ngebahas di video-video sebelumnya bahwa don't be afraid to double it. Misal, selama ini kamu manifest scripting ya kan diucap dapat penghasilan 20 juta per bulan. Misal, double jadi 50. Oke? Okay? bukan hanya nominal uang, apapun produk misalnya kamu jualan online shop ya kan. Apa misalnya produknya baju. Oke. Okay. Kamu selama ini mungkin tulisnya 100 pieces produk terjual setiap minggunya. Double jadi 200. Oke. Okay. Nanti kalau itu udah terjadi 200 nih, udah wow, aku bisa loh bener-bener berhasil mendapatkan 200 pieces nih double lagi, jadi 400 nanti double lagi, jadi 600 sampai 1000 pieces per minggu misalnya kayak gitu, jangan takut saya aku gak bohong, aku udah praktek double it dan ini berhasil make sure you follow my instagram Treskani, nanti aku tulis di sini kalian bisa lihat highlight yang judulnya uh, loa 1 sampai 13 aku sering repost testimoni teman-teman berhasil manifest apapun uang produk terjual berapa itu kenapa karena dari sini semuanya di double it mereka nggak takut dan itu berhasil jadi yang kedua ini set intention niat berapa banyak uang yang kamu mau dapatkan setiap bulannya jadi gini makanya aku bilang tadi how much money you want to manifest constantly every month income yang kamu mau dapatkan setiap bulannya itu berapa tulis atau diucap atau dibayangin 50 juta, 100 juta, whatever oke okay? Nanti jumlah uang besar Yang kamu mau dapatkan di masa depan Dalam arti tabungan kamu Ngerti nggak Jadi gini Waktu itu aku pernah buka seminar Salah satu peserta ada yang bertanya saya mungkin nggak sih kalau aku tuh manifestnya langsung gede Misalnya 10 miliar gitu Aku takutnya nanti jadi halu deh Aku takutnya jadi kayak obses Aku takut jadi kayak mental block gitu kan, aku bilang ini nggak apa-apa kamu manifest 10 miliar, it's okay tapi dengan syarat, jangan ditunggu we never know when it's going to happen kita nggak tahu kapan terjadinya, jadi jangan ditunggu, udah itu aja dan kamu kalau mau manifest uang dalam jumlah besar kamu tulis itu sebagai apa? tabungan contoh, aku kasih kalimat nih aku seneng banget akhirnya bisa mendapatkan uang 10 miliar di tabunganku sekarang Aku memiliki tabungan 10 miliar dan aku seneng banget, oke? Okay? Setiap bulannya aku terus-terusan mendapatkan income 100 juta misalnya Dari income tersebut mau buat apa aja? Oke, okay, jadi lanjut ke tips nomor 3 yaitu detail mau buat apa aja dari uang yang kamu mau manifest tersebut Buat apa? Akhirnya dari uang 10 miliar ini aku bisa beli rumah, aku bisa beli mobil baru, aku bisa jalan-jalan ke luar negeri, kayak gitu Kamu sudah membayangkan di kepala uang tersebut mau buat apa aja Gak ada kata halu ketika kamu mau manifest uang Orang yang gak percaya bahwa kuasa Tuhan itu ada, ya mereka akan bilang halu Tapi ketika kamu punya faith, keyakinan kalau kamu bisa mewujudkannya, maka gak ada yang gak mungkin kalau kamu percaya udah kan tadi buat apa aja detail lanjut ke use your feelings and faith sebenarnya bukan cuman orang-orang terdekat kamu aja ya misalnya kayak temen tetangga keluarga yang bilang kamu halu bodoh amat nggak peduli emang dia mau bayar susu kamu emang mereka mau bayari listrik di rumah kamu kan enggak tapi bukan hanya orang-orang terdekat begitu juga dengan konten creator yang kamu lihat di internet siapapun itu YouTube Instagram TikTok yang bilang kayak kalau kamu Manifest money, kamu harus realistis Kamu harus fokus Ke hidupmu saat ini, kamu harus Begini-begini, kayak Seakan-akan tuh, mereka punya mental block Sendiri gitu loh, ngerti gak sih? Orang-orang, konten -orang, creator Siapapun itu, youtuber Yang bilang sama kamu, kalau mau manifest uang Harus realistis Percaya sama aku 100% Mereka gak pernah praktek <laughs> Benar aku gak bohong? Mereka gak pernah praktek, karena kalau memang mereka Practitioner, praktek Bener-bener nggak -bener, akan pernah mereka ngomong kayak gitu Kenapa? Karena law of attraction Jangan pernah kamu fokus ke realitas saat ini Ignore your current reality And then act as if you already have your desire Aku ulangin ya Gak ada yang namanya fokus ke realita hidup saat ini Kalau kamu fokus ke realita hidup saat ini Gak punya uang, gak punya kerjaan Hidupmu sengsara, mel melarat gitu kan Gak punya duit sama sekali Duit udah tinggal 100 ribu di bank Ya udah, Jangan fokus ke masalah Kamu gak usah fokus kenapa aku gak punya duit, gak punya kerjaan lelala. Stop Kamu percaya kalau hari ini adalah proses kamu otw Menuju kehidupan yang kamu mau Jadi use your feelings and faith kamu benar-benar harus punya keyakinan. 100% Gak peduli apa kata orang, ini hidupmu. You have the power to change your life. Lanjut, making mental movie sebelum tidur. Maksudnya apa nih? Visualisasi jadi teknik visualisasi ini macam-macam banget, tapi aku gak bisa sebutin sekarang one by one karena bakal panjang banget. Dan fokus kita saat ini bukan tentang visualisasi, melainkan tentang uang. Yang dimaksud tentang making mental movie adalah nih, Jadi sebelum tidur, ketika kamu sedang berada di teta frekuensi Maksudnya apa? Udah ngantuk-ngantuk, tuh ya kan kamu udah merem merem Aku pernah bahas di video yang ini Tiduran, nah itu kamu lagi bikin film di kepala Jadi selama ini mungkin sebelum tidur kamu ngebayanginnya tentang kayak Besok mau ngapain ya? Oh tadi aku aku kesel banget ketemu, kayak random gitu kan Tapi coba deh, mulai malam ini kamu sebelum tidur memikirkan tentang yang kamu mau manifest apa uang misalnya kamu ngebayangin lagi buka HP kamu lihat tuh nominal uang yang ada di m banking kamu berapa bayangin itu atau kamu lagi di depan ATM nah bayangin setelah kamu ngebayangin itu oke okay, kamu sambil afirmasi tuh I can do it it's easy it's happening right now I can feel in my heart 500 million is coming into my bank account in this month. I can feel in my heart that 500 million is coming into my bank account in this month. Kamu ucap terserah ya. Ini tadi cuma contoh aja. Setiap harinya. Nah, ini banyak yang nanya nih, Kak, emang harus pakai bahasa Inggris ya? Enggak, Bunda, terserah. <laughs> Kamu mau pakai bahasa Sunda, Jawa, bahasa Jerman Tuhan berserta alam semesta ini Ngerti Apapun bahasa kamu gitu loh Ya nyaman aja, tapi kalau aku kan udah kebiasa pakai bahasa Inggris Kayak I can feel in my heart That 500 million is coming into my bank account number Jadi kayak udah terbiasa gitu loh Kalau pakai bahasa Indonesia aku ngerasa kayak aneh gitu kan Lanjut ya selanjutnya itu ah Seperti yang aku bilang tadi tuh bunda ya kan Lakukan repetition dan forget it ya kan lanjut nih seperti yang aku bilang tadi repeat kuncinya itu untuk mereprogram your mind ketika dari kemarin kemarin nih kamu udah kayak negatif ya kan apa hidupku tuh begini-begini aja ya apa aku gak pantas bahagia ya, ya kan mana cara di program mindset adalah dengan melakukan repetition, berulang-ulang tuh adalah aktivitas yang kamu lakukan secara konsisten sebelum tidur tuh tadi ngebayangin di kepala oh gini-gini, terus kamu berucap I can feel in my heart, gitu kan nanti akan kerekam di alam bawah sadar dan abis itu forget it dalam arti ya udah kamu tidur bangun pagi, biasa aja lakukan aktivitas, kerja ke temen-temen, terserah repeat lagi malamnya, ngerti nggak? akan menjadi pattern yang baru di dalam hidupmu banyak orang yang salah nih melakukannya, mereka jadi obsessed mereka jadi mabok loa ibarat kata padahal sebenarnya law of attraction atau proses manifestasi ini adalah bagian dari lifestylemu yang baru gak akan kamu mabok kalau kamu melakukannya dengan cara yang benar gitu nanti ketika sudah menjadi habit, sudah menjadi pattern di hidup yang baru, direkam sama subconscious mind ide atau opportunity akan datang dengan sendirinya dari cara yang kamu nggak pernah duga-duga. Oke okay, makanya kamu nggak usah dikejar banget itu duit kayak kamu sampai aduh gimana ya kak aku bingung banget nih duit datangnya dari mana ya aku kan udah manifestnya di buku scripting aku udah nulis ini kok sampai sekarang nggak ada tawaran ya kak ya iyalah kamu masih ada di desperate energy. <laughs> kamu belum ada di abundance mindset gitu jadi ide atau opportunity nanti akan datang dengan cara sendirinya alam yang menuntun kamu ke jalan yang sesungguhnya maksudnya gimana nih tiba-tiba kamu lagi duduk minum kopi terus ide nongol -nong tuh di kepala kayak ilham gitu stup. oh iya ya kenapa aku nggak kepikiran mau jualan keripik pisang ya misal atau nggak oh iya ya sekarang kan lagi booming es campur pakai Campuran apa gitu, gak tahu aku juga bingung nih ngarang aja Pokoknya tiba-tiba itu ide atau tawaran yang datangnya dari luar nih Dapat telepon, halo Mbak Tresna nih ya uh, Saya mau mengundang Mbak menjadi pembicara nih di sebuah gedung apa gitu kan Jadi itu nanti ada dengan sendirinya dengan syarat, kamu harus melakukannya apa? repetition dan menjadi habit kenapa? karena ketika sudah menjadi habit, alam bawah sadar kamu akan percaya kalau kamu benar benar udah abundance nah lanjut, ini part yang paling penting banget percuma kamu udah melakukan segalanya, tapi kamu tidak melakukan ini oke? Okay? kamu bikin plan dan take action lanjut, ya kan? aku catat nih bunda plan dan take action contoh ini aku punya buku baru ya teman-teman. aku tuh kemarin baru bikin plan di lima bulan terakhir di tahun 2022 kalian bisa lihat nih ini kalian bisa contoh ya kayak plan lima bulan terakhir di tahun 2022 jadi bukan cuma kamu abis scripting terus kayak mana ya besok kali ya duit datang dari langit ya turun aja gitu kali gua ya kan gitu, jadi kamu juga usaha gitu loh, mencari cara, kamu harus punya otak yang cerdas, untuk mewujudkan bagaimana kamu bisa mencapai titik tersebut apapun mimpi kamu, apapun nominal yang kamu mau kamu bikin plan, kayak aku ya misalnya plannya apa, 1, 2 3, 4, 5, nih sampai 10 ya kan, jadi agak susah buat teman-teman yang misalnya gaji sekarang 3 juta, terus kamu manifestnya uang 100 juta nih Takutnya nanti terjadi kayak mental block, mental konflik terjadi kayak Ah Mbak mungkin ah orang realitanya aja Gue sekarang masih kerja begini Nah takutnya gitu Jadi apa yang harus dilakukan Kalau aku pribadi Makanya tadi pelan-pelan ya Beruntut nih Misalnya dari 3 juta, ya udah kamu manifest jadi 20 juta. Hmm. Nanti kalau selama berapa tahun itu udah menjadi kenyataan, manifest lagi, naik lagi gitu ya. Jadi bukan hanya kamu scripting, bengong, terus bikin plan di buku, tapi kamu gak ngapa-ngapain. Kamu harus berdiri dan take action. Langkah kecil sangat berpengaruh dibanding kamu tidak melakukan apa-apa lanjut mental konflik hmm, seperti yang aku bilang tadi tuh jangan sampai ketika kamu sedang manifest nanti terjadi mental konflik di kepala kayak kamu ucapnya apa di hatimu apa gitu loh nggak enggak balance nggak nggak match tapi di hati kamu tuh kayak mungkin nggak ya ini enggak akan terjadi sih gitu itu yang banyak menghambat orang loanya gagal nah yang selanjutnya adalah giving aku tulis ya maksudnya apa nih Sedekah, jangan kamu jadi orang kikir, jangan kamu jadi orang pelit, kamu punya uang, berapapun, jangan takut miskin Kalau kamu udah ada di abundance mindset, kamu gak takut mau ngasih uang, kamu gak takut miskin Kamu mau traktir orang tua makan, kamu gak takut, karena aku percaya Uang sebentar lagi akan datang ke dalam hidupku, aku percaya, opportunity nanti di depan telepon aku Tiba-tiba nanti nongol tuh ide-ide Jadi kamu gak takut tuh traktir orang tua makan di tempat yang enak gitu kan Kamu gak takut traktir pacar Kamu gak takut traktir sahabat Karena kamu udah ada di abundant mindset Jadi jangan takut Jangan pernah kamu ragu untuk giving Kayak sedekah itu Kecil-kecil aja Lanjut Ah, ini nih ya, keraguan Aku pernah sih di video collab dengan anak dukun Kalian bisa tonton Keragu-raguan itu juga terkadang menghambat proses manifest Makanya terjadi mental konflik. Ketika ada keragu-raguan langsung kamu tepis Enggak, enggak, enggak Aku percaya aku bisa mendapatkan uang itu dengan mudahnya Aku tahu Kalau kamu masih ada di mindset miskin, kamu akan takut Karena kamu tahu mencari uang itu susah kamu percaya kalau uang datang ke dalam hidupmu itu susah Oke lanjut Bersyukur Ini magnet Uh aku gak bohong deh Apapun posisi hidup kamu saat ini Meskipun uang udah tinggal 50.000 ribu di dompet Say thank you Say thank you Gak banyak orang bisa praktek bersyukur Ketika keadaan mereka sedang sulit Kalau kamu bisa hebat makanya banyak orang yang stres, meratapi nasib, ya kan galau, merasa hidupnya miskin, ya karena mereka fokusnya ke hal-hal yang mereka nggak punya, gitu. tapi kalau kamu meskipun nggak punya dan fokus ke hal-hal yang kayak ah, aku merasa kaya, aku bisa berjalan, aku bisa melihat, yang terakhir, mm, ini kunci juga nih bun, oke okay? jangan obses, no. Tuhan, mana nih mana? Uang, uang, uang, uang, uang kamu obses sampai kayak ngejar terus. Kamu begadang sampai jam 4 pagi. Kamu uh, lupa istirahat, kamu nge-force badan meskipun udah capek. Kamu terus gas gas, gas gas gas gas Itu ada di namanya leg vibration. Nah, leg vibration itu adalah ketika kamu tahu kalau hidupmu itu belum punya. Kamu tahu kalau apapun yang kamu mau itu belum terjadi, coba deh tenang, relax, santai you know it's coming, you know it's already here right now in front of you, meskipun kalau kamu melek -like itu belum ada, tapi nggak apa-apa. ini semua adalah teknik yang aku pakai untuk manifest money dan berhasil, bisa kamu tambah dengan ibadah sesuai agama kalian masing-masing thanks me later, ini effortlessly banget loh kamu nggak perlu ngobrol sama duit, kamu nggak perlu pergi ke ATM Ngomong sama ATM kayak orang gila Dengan cara effortlessly yang aku sering jelaskan di Youtube Hidupmu nanti berubah Kamu akan dengan mudahnya manifest uang Oke okay, guys, thank you so much for watching Buat teman-teman yang sudah berhasil manifest uang Please komen di bawah biar bisa menginspirasi teman-teman yang lain See you in my next video, bye-bye